Hati-hati, GBP/USD sedang berada dalam tekanan bearish. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat ada, ada dalam tekanan bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis. Jika pergerakan GBPUSD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.36582 sampai 1.36705 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.36238 sebaliknya waspadai jika harga GBPUSD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.36705 maka ada potensi Si harga akan berbalik arah dengan berkat rebound ke atas menelur level di pada kisaran 1.36906. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi delapan dua dua Sekali lagi delapan satu dua 101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda Untuk mendapatkan analisa baik setiap hari Silahkan subscribe ke channel ini Sampai jumpa di video berikutnya